Dan uh, mungkin abis kalian edit Abis kalian uh, tambahin efek kalian Abis tambahin transisi dan sebagainya Itu jadi tiba-tiba ngelag. Padahal sebelumnya itu lancar-lancar aja Nah ini sebenarnya uh, mungkin kalian Mungkin PC-nya nggak kuat gitu ya Untuk nge-handle efek yang banyak banget gitu Mungkin kalian ngeditnya sampai 100 mungkin efeknya dan sebagainya Jadi ya nggak kuat gitu PC-nya Atau mungkin laptopnya Nah untuk mengakalinya sebenarnya gampang banget gitu ya. Kalian cukup turunin aja kualitas preview -nya. Untuk viewport deh. Ya, Kalau di Blender gitu So <laughs> Jadi bagusnya di Vegas ini kalian bisa seancur mungkin gitu untuk nge nge-preview dari uh, video yang udah kalian edit gitu. Kalian bisa klik di sini gitu ya untuk ininya yang ada sebelah lambang apa nih ini saya juga nggak tahu sih ini lambang apa gede deh. Ya, kau nggak salah ini gede ya, ini gede mah kau ini nggak tahu gitu lambang apa nih. Split screen saya nggak pernah pakai juga sih ya. Dan untuk uh, Vegas 13 kayaknya sama aja masih di sini 13, 14, 15, 16, 17 pokoknya sama sama aja gitu ya. Dan di sini kalian cukup klik aja yang sini kalian cukup ganti ke preview atau Mungkin ke good mungkin kalian pilih aja yang half gitu dan uh, masih bagus ya tapi biasanya kalau saya nggak mau ngeberatin uh, PC saya atau mungkin laptop saya gitu ya. Ini biasanya saya ganti ke draft ke quarter gitu. Jadi ini seancur mungkin yang paling ancur ini yang draft, yang quarter gitu. Dan ya yeah, bagus aja sih kalau kalian misalnya mau ngedit misalnya cuman kalian cuman Mentingin audionya doang atau mungkin kalian pengen lihat efek yang udah kalian edit atau mungkin kalau VFX mungkin kalau biar kelihatan rapi, kalian bisa mungkin ganti ke preview, kalian ganti ke half gitu ya. Jadi biar kelihatan kalau untuk audio doang sih ya draft aja draft quarter gitu karena ya kalian nggak harus ngelihat sampai videonya sedetail kayak gimana gitu dan uh, saya saranin sih kalau kalian punya laptop ya laptop yang uh, bisa dibilang apa ya, mid end atau mungkin low end atau mungkin pc yang low end gitu saya saranin pakai vegas aja jangan pakai uh, premiere tapi kalau kalian masih tetap kekeh gitu ya pakai pakai ya silahkan gitu bodoh amat tapi yang saya sakanin kenapa pakai Vegas adalah, Vegas ini bisa seancur mungkin gitu, bisa kayak gini, jadi enak banget. Jadi kalian nggak harus mikirin sampai preview-nya nge atau sebagainya gitu. Dan ya eh, balik lagi sih ke orangnya gitu, mungkin kalian lebih suka yang draft, yang sampai ancur kayak gini, atau mungkin kalian pengen ngelihatnya harus jelas. Nah cuman kalau yang jelas, kalian jangan pilih yang best gitu yang full. Entah kenapa ini kalau yang full ini yang best gitu ya, entah kenapa ngelek. Kadang-kadang apalagi kalau misalnya saya pakai footage dari uh, mungkin kayak game ini ya Atau mungkin kayak, mungkin kayak game PS4 Biasanya saya kan untuk podcast gitu ya Saya masukin ke sini Itu tiba-tiba Uh, tiba-tiba ngelag gitu, cuman kalau saya pakai yang preview dan yang full itu nggak ngelek gitu, entah kenapa. Dan ya mungkin kalau kalian mau coba sih pakai yang preview aja, jangan pakai yang best gitu. Dan kalau mungkin yang full masih ngelag kalian bisa pilih yang half atau quarter gitu, yang quarter itu seperempatnya, half itu setengah gitu ya. Ya sama lah ya kayak Premiere gitu ada seperempat, ada setengah gitu, tapi nggak ada seperdelapan atau seper belas walaupun di Premiere ada, tapi ya di Premiere nggak bisa kalau kalian pakai video. Di bawah 4K gitu Jadi cuma bisa 4K atau lebih gitu Jadi 8K, 16K dan sebagainya Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya Untuk videonya Thanks for watching Bye-bye